Yang ingat di hatimu selalu, cinta ku bagai rama-rama. Cintaku bagaikan rama-rama yang ingat di hatimu selalu bersamaku dan aku takkan tinggal ke kamu buat selamanya. Aku juga berjanji. Eh hey, rambah-rambah Boleh buat aku tergoda Pandangan matamu Boleh buat aku jadi gila Gilakan kamu, kamu Itu sudah semestinya Dan semestinya aku Akan stay buat selamanya Selamanya aku dan kamu Sampai hari tua Cerita cinta kita indah Jam tambah rambah Dari hari pertama Engkau akan ku jaga Se Kegemama-ramah yang hinggap di hati, mu selalu bersamaku dan aku takkan tinggalkan kamu buat selamanya. Aku juga berjanji takkan biarkan kau. Yang hinggap di hatimu selalu Bersamaku dan aku Takkan tinggalkan kamu Buat selamanya